Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Oke okay, guys, gimana teman-teman sekalian ya? Nah, di sini kita mau reaction sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram. Aku pikir rujak buah ternyata beda banget rujak di Malaysia. Oke okay, guys, Saya penasaran juga ya guys ya. Kalau istilahnya kadang di Indonesia ada dan di Malaysia juga ada, tapi mungkin taste-nya ataupun rasanya itu berbeda ya guys ya. Nah, di sini dari Bang Toha ya. Bang Toha Channel udah 19.900 subscriber guys. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya guys ya komen-komen dan juga subscribe guys ya Mas Toha ataupun Bang Toha ini ya Mas Toha kayaknya kalau dari Jawa tuh kalau dipanggil Bang itu kayak kurang cocok gitu. Manggilnya Mas aja gitu kan. Nah, sebentar lagi 20.000 subscriber dan support terus guys sampai 100.000 subscriber. Pokoknya istilahnya Mas Toha ini keren banget lah kalau menurut saya mempunyai ciri khas dan konten-kontennya sangat menarik sekali. Orangnya juga keren jenius ya Oke langsung saja guys kita play videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. sekarang aku bersama Mas Daus dan Mas Emi katanya dia mau beli jajan di Malaysia jajan apa okay. ya kalau sore-sore hari ini Mas biasanya kalau di Malaysia sore hari ini ada jajan apa mas kalau sedap lah cendol goreng pisang Oh cendol goreng pisang Oh sekarang yang paling aku apa, apa nih Aduh, apa lupa ya Mas pada ah, lupa, aja, ya. ah, daripada lupa ya. langsung kita ke geddenya Mas <laughs> sekarang aku berada di perkampungan nah, ini ada Mas Emi okay. ini suasana perkampungan dan di sana ini asli guys kayak di Madura guys bener guys Ya Allah suasananya itu loh guys ya suasana jalannya terus istilahnya pokok-pokoknya ya kan ada Oh iya tapi kalau di Madura kalau di tempat saya itu nggak ada pokok. Pokok kelapanya guys ya Kalau agak jauh sedikit itu ada guys ya Kedai kecil yang menjual berbagai aneka kue Seperti apa sih kue jajanan di Malaysia Apakah rasanya sangat nyami dan enak Mari kita langsung coba ke kedainya Jadi buat sahabat-sahabatku Jangan sampai di skip video ini Supaya anda tahu ya kan Makanan khas Malaysia Apakah jajanannya seperti yang ada di Indonesia Saya pun okay. juga kurang tahu Langsung kita capcus Oke sahabatku semua kawasannya itu Wah cantik guys Maksudnya kalau kita lihat tuh kayak Adem, Asri gitu guys ya Benar-benar berada di perkampungan iya. Nah di seberang sana ada kedai oh, Yang menjual pendain. aneka oh. gorengan atau jajanan Tradisional khas Malaysia Oke. Nah sekarang sudah berada di depan oh, kedainya Nah ini yang jual Akaknya ini yang jual Masya Allah hari ini aku wow. mau beli rojak, rojak itu apa sih? Ya rojak, roja itu ya seperti apa ya rojak di Malaysia? Oh soma. Ini apa kak? Gula-gula ini? Ini apa dia lah? Tepung dia? Oh tepung dia. Jadi ini rojaknya ya? Mungkin kalau di Indonesia kalau bilang rojak ini pelik karena memakai tahu tempe terus ada macam bola-bola ini entah bola apa saya juga kurang tahu. Bola api. Oh, yang ini apa namanya, Kak? Ini bakwan. Oh, ini bakwan. Kalau di Malaysia disebut cucur udang. Iklan iklan dulu teman-teman, ada motor yang sangat bising sekali ya. Ini Oke okay guys, biasanya kalau di sini, kalau di tempatku itu pakai bumbu kacang guys ya Jadi kalau gorengan-gorengan kayak gini ya kan Nanti dikasih bumbu kacang, itu enak banget dimakan Ini namanya cucur udang Kalau di Malaysia biasa disebut, ya benar cucur udang Kalau di Indonesia disebut bakwan Betul. Nah seperti ini prosesnya digunting-gunting ah, terlebih ini. Ini, dahulu Ini namanya rojak Kalau di Indonesia rojak pakai buah kak Ya kan. Tapi kalau di Malaysia rojaknya seperti ini. Ini, rojak. ini kurang lebih rasanya hampir mirip sama somay ya somay. Cuma tak ada pentolnya. Nah, Pakai kuring gorengan seperti ini. Ini satu porsi berapa wos. sih kak? Satu. Tujuh ringgit. tujuh ringgit. Oh, ada telurnya kak? Ada. Oh, tujuh ringgit ada telurnya. Masya Allah, hmm, aku sudah nggak sabar untuk mencicipinya. Enak pasti ini Nah, ini ada pisang goreng, kledek goreng. Bang keledek itu apa sih? Kledek itu ubi, ubi digoreng. Nah, di sana ada Mas Daus dan Mas Emi sedang menunggu pesanan. Hari ini pesan rojak dan pesan es cendol. Dijamin rasanya nyami. Dikasih daun salam, bawang merah, ya ini daun salat kalau di Indonesia namanya gunting-gunting seperti ini Abang kenapa? Nah kalau ubi kayu, ubi, ubi baru ubi goreng rambangnya. Tapi kalau di Malaysia ini namanya keledek hmm. Oh dikasih mentimun juga Kak ah, Wah ini pasti seword jujur banget ya Kak ya Masya Allah hmm, Aku udah gak sabar loh Kak Mau makan gado kayaknya loh. sih Lebih... Oh ada bengkuang ya Kak oh. oh sengkuang, kalau di Malaysia namanya sengkuang, sengkuang. Tapi kalau di Indonesia biasa disebut bengkuang pengkuang Mas masnya orang sini juga ya Oh masnya orang sini juga Oh dikasih telur berapa biji kak telurnya Oh satu biji saja enggak dua biji ya telurnya ya satu biji saja rugi lagi petang-petang makan rojak makan gorengan Masya Allah hmm, nyami kalau di Malaysia itu pisang goreng itu ada sambalnya ya, Mas ya? Pisang goreng dicecah sambal, Mas. Sedap tuh pisang goreng cecah sambal. Oh iya, oh, mas, tuh, pisang goreng cecah sambal aku akan coba. Sebentar, sebentar. Setahu saya pisang goreng itu udah manis gitu, guys ya. Mas di sini masih kasih sambal, guys ya. Oh my god. Baru tahu aku coba nanti kalau ada pisang goreng saya pakai sambal. <laughs> Tapi kayak aneh gak sih, guys? Oh ya, pisang goreng cecah sambal. Nah nih, pisang goreng dicecah sambal. Nah, sekarang aku sudah mau cecah sambal goreng, ya. Kok sambal goreng pisang goreng, dicecah sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak aneh, gak sih? Pisang goreng, pisang goreng, pisang goreng kasih sambal, sambal gitu? kicap Rasanya itu pedes manis, ya. Mungkin, tapi kalau bagi orang Indonesia agak lain, ya. Tapi kalau orang sini, pisang gorengnya dicecah sambal tapi rasanya cukup nikmat sih oke okay. nah ini sekarang membuat es cendol masya tapi Allah guys, ya. uh. goreng, es terlebih dahulu makanya yang buat dengan penuh senyuman senyuman yang sangat manis sekali pasti es cendolnya rasanya juga manis seperti orangnya masya Allah kak jangan manis-manis kak senyumannya nanti kemanisan es cendolnya terlalu Oh wow, hmm, masya Allah, Allah seger so banget kak. Padahal guys, belum dikasih asli. gula ya itu. Sudah terasa sangat manis oh. sekali loh. Masya Allah, apalagi panas-panas petang macam ini kak. Kemudian dikasih apalagi kak? Gula. Oh air gula, gula merah ya kak? Yeah. Gula merah, masya Allah. Oh. Hmm, hmm, masya Allah seger so oh, banget. rasanya ya Allah. Ini guys, asli. Seperti inilah cendol Malaysia. Terus kemudian apalagi, lagi kak? Oh, ada jagung manisnya. Wah, ada jagung manisnya teman-teman ini agak gelap ya. Oh, ini ada jagung manisnya. Masya Allah. Terus ditambah apa lagi kak? Susu. Susu cair ya, Allah. Banyak sekali kak. Dituang apa lagi kak kemudian? Oh, oh sudah. Enggak ada santannya kak? Oh, ternyata oh, cendolnya nggak pakai santan pak. Nah guys, bedanya istilahnya kalau cendol pakai santan sama yang pakai susu, itu lebih sehat susu guys ya. Pakai susu, susu lebih seweger daripada santan. Betul, betul. Lebih... Nah, ini penampakan cendol in Malaysia, Masya Allah. Hmm. Nyami. Pedagangnya saya bilang nyami, langsung ketawa Masya Allah. <laughs> alamin Sudah siap oh Ini namanya roja Ya ya Allah Masya Allah Enak banget ya, Tapi rasanya Dan ini Es cendolnya Jadi saya itu mencari tempat Yang agak terang sedikit ya Karena kalau saya ke sana bersama Mas Emi Dan Mas Daus Itu agak gelap Jadi saya terpaksa di sini Biar terang benderang Biar sahabatku juga Tahu dan kelihatan semuanya Mas Bagaimana mas Rasa rujaknya, mas Enak, mas? Yang benar, mas? Ya. Seperti apa, mas, kalau di Indonesia? Coba terangkan, mas. Ya, gaduh-gaduh? Oh, katanya kalau Oke. di Indonesia mirip gaduh-gaduh. Nah, bener. ini penampakannya, teman-teman. Masya Allah. ya mirip oh gaduh-gaduh. Nah, ini. Cuman kalau di sini itu gaduh-gaduh, guys, ya, rebus-rebusan. Tidak goreng-gorengan seperti itu. Jadi lebih sehat. Dan ini mas Daus. <tuh> <tuh> Dan itu ak -ak akak-akaknya yang jual yang dengan penuh senyuman, masya allah senyumannya pun sangat manis, senyum. ya asik senyum terus. Oke teman-teman, saya akan coba rojaknya ya. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Hilar jadinya guys asli. <San> ngomong mas masya Allah benar-benar enak dan sangat nyami hmm penasaran aku sama rasanya guys enak berarti kita coba cendolnya ya bismillahirrahmanirrahim Jadi pasti enak pasti enak untuk cendolnya ngam tidak terlalu manis tapi saya lebih suka cendol yang pakai santan oke okay. Benar sih kalau pakai satan beda rasanya. Cuman kurang sehat ya. Kita lanjut makan rojak ya. Kalau di Indonesia ini mirip seperti gado-gado atau seperti pecel ya. pecel Ya kayak inilah Batagor. Tapi dia pakai sayur guys masalahnya ya gado-gadolah. Kalau di sini Batagor ya udah bakso tahu Ya kan telur terus habis itu kasih, ke, uh, kasih bubuk kacang enak banget masya Allah alamin. rasa rojaknya memang sangat mantap dan sangat nyami dan satu porsinya satu pinggan RM 7 ringgit ya cukup lumayan lah harganya mas tamunya mas tamunya mas saya, ya kan? apalagi dia kan, dengan pekerjaan sekarang Semuanya harganya mahal. Jadi, kalau harga tujuh ringgit, ada telurnya satu butir, satu butir, ya cukup murah. Untuk lokasinya, ini berada di Kampung Sri Pantai Mersing. Mersing. Masih di nah buat sahabat-sahabatku semuanya Yang kemarin menyuruh saya untuk makan di dunia nyata Bukan makan di dunia hayalan Sudah saya turuti permintaan <laughs> kalian semua Dan ternyata jajanan di perkampungan Malaysia Hampir mirip ya sama sih dengan di Indonesia Cuman uh -huh. ya agak sedikit berbeda Untuk rasanya Cocok di lidah saya Semoga video ini dapat memberi okay. informasi sahabatku semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Mas Toha ya Allah Guys Asli bikin ngiler banget Sayang sekali ya guys ya ini, ini sebenarnya sama aja sih kalau konsepnya itu gorengan. Kalau kalau di sini mungkin batagor lah, batagor nanti tinggal di parutin bengkuang, terus parutin timun, terus dikasih selada seperti itu sama aja kayaknya sih rasanya. Dan kayaknya enak banget sih asli. Oke guys itu saja video kali ini terima kasih udah on video ini sampai selesai jangan lupa guys support terus mas Toha di Toha channel ya like share comment dan subscribe linknya ada di deskripsi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>